Teringat waktu kecil dulu, kau tinggal. Untuk aku dan Ini tak terasa, dirimu telah tiada, terbungkus lesu di bawah tanah, Ayah. Tidur terlelap di atas kasur dan selimut hangat. Namun kau di sana hanya tertidur berlapis. Sampai kini tak terasa Dirimu telah tiada Terbungkus lesu di bawah tanah Dapatkanlah dirinya di surga Keringat waktu kecil dulu, kau tega. Tinggal...